Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast mungkin ya, mungkin video podcast dan uh, di video podcast ini hanya ngomong-ngomong doang tentang emulator Yuzu dan Ryujin X ya. Jadi yang mana yang harus kalian pakai, yang mana yang uh, lebih bagus lah ya. Dan sebenarnya sih nggak ada yang lebih bagus atau nggak ada yang lebih jelek ya. Cuman ada perbedaan doang gitu. Dari Snow Better, dari Only Difference gitu kan, kalau kata orang luar kayak gitu. Dan sebenarnya sih kalau kalian uh, pakai dua-duanya gitu ya, sebenarnya game dari Uh, kedua emulator ini bisa be bisa beda beda gitu ada yang jalan di emulator Ryujin X ada yang jalan di emulator Yuzu gitu cuman di sini mungkin saya akan uh, membahas tentang perbedaannya dan plus minusnya ya untuk emulator uh, Ryujin X sama Yuzu gitu dua duanya dan kalau kalian tahu juga Uh, saya bermain personal 5s gitu ya atau mungkin personal 5 scramble yang versi jepang ya di emulator Ryujin X gitu karena untuk yang versi inggrisnya masih belum keluar di Nintendo Switch atau di PS4 belum keluar kalau udah keluar mungkin saya bakal langsung main gitu cuma karena saya udah gatel gitu saya pengen main langsung gitu ya dan saya bermain di emulator Ryujin X gitu saat saya menggunakan emulator Ryujin X yang kesiksaannya gitu ya dari emulator Ryujin X ini adalah loadingnya lama banget Jujur gitu ya. Dan sebelum ngebuka gamenya itu kan sebelum uh, ada loading ya. Kan kalau persona itu kan di pojok kanan uh, bawahnya. Itu kan ada lambang phantom tipsnya gitu kan loading. Nah sebelum masuk ke situnya itu lama banget gitu. Mungkin sekitar 2 menitan atau tiga menit gitu. Belum lagi loading yang dari phantom tipsnya itu. Sekitar ya mungkin lima menitan gitu. Dan ya itu loadingnya jujur lama banget gitu. Berbeda dengan uh, Yuzu saat saya menggunakan uh, game personal 5 atau saya saat saya mencoba bermain game personal 5 itu kenceng loadingnya gitu begitu dibuka gamenya itu langsung ada muncul lambang phantom tipsnya dan phantom tipsnya ini loadingnya cuma sebentar tapi setelah loadingnya beres untuk yang di Uzu itu gamenya itu langsung 0FS jadi nggak playable gitu jadi nggak bisa dimainin untuk gamenya ya walaupun Ryujin X bisa sih bermain personal 5s tapi yaitu Uh, frame-nya masih belum uh, stabil ya, masih belum playable dan saya menggunakan prosesor i7 6700 dan uh, menggunakan VGA 960 ya, kalau lu tahu juga 960M ya untuk laptop saya gitu. Dan itu masih uh, belum playable karena masih belum stabil gitu. Kalau kalian tahu juga yang saya maksud di sini bukan Uh, karena spek saya rendah mungkin ya, tapi kayaknya sih memang spek saya memang udah mid-end ya, sekarang bukan high-end lagi, atau mungkin sekarang udah low-end mungkin untuk laptop saya gitu. Karena si performanya ini, gamenya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi yang saya bilang belum stabil ini, yaitu adalah spikingnya gitu. Misalnya kalian main uh, saat kalian jalan gitu ya, itu misalnya kalian 20 fps-nya, tiba-tiba turun ke 5, tiba-tiba naik lagi ke 10, turun lagi ke 7 naik lagi ke 20 gitu jadi kayak gitu enggak stabil walaupun di sini yang saya bilang nggak stabilnya itu bukan saat encounter enemy atau ada uh, mungkin animasi atau ada yang harus di render gitu lebih banyak enggak ini cuman jalan doang biasa gitu naik turun dan ya itu adalah enggak stabil dan saat saya uh, sambil main juga gitu ya di uh, Ryujin X ini saat saya main personal 5s saya sambil buka tas manajer ya dan itu untuk CPU-nya gitu CPU-nya tuh sampai 90% 90% turun lagi ke 50% turun lagi ke 20% naik lagi ke 30 dan itu spikingnya tuh enggak enggak banget gitu dan memang belum stabil ya memang untuk emulator yang namanya emulator eksperimental ya kayak gitu ya kalau memang mau uh, main gitu ya, yang stabil ya mungkin harus main di hardware aslinya gitu dan di ujin X ini uh, saya gitu ya uh, mendapatkan controller controller yang selalu berubah-ubah gitu kontrol atau berubah-ubahnya ini misalnya saat saya buka region X gitu region X saat ini itu controllernya ada di slot nomor satu gitu sedangkan saat saya tutup region X nya dan saya buka lagi itu bisa di nomor dua nomor tiga dan kalau kalian nggak bikin profilnya itu kalian harus setting ulang gitu untuk sticknya jadi kalian harus masukin lagi A itu apa B itu apa X itu apa y itu apa gitu dan seterusnya dan itu juga menurut saya sih agak uh, ribet aja kalau kalian enggak bikin profile jadi kalian harus bikin profile gitu. Nah, sedangkan di Yuzu, di Yuzu itu nggak ada gitu yang kayak gitu, yang harus bikin uh, profile, yang settingan controller ngaco gitu. Itu nggak ada gitu. Nah, tapi di region X uh, itu bisa update patch gitu ya gamenya gitu misalnya personal 5S saya nih misalnya personal 5S saya adalah versi satu jadi ya, versi satu itu versi 1.0.0 itu adalah biasanya yang keluaran dari cartridge gitu atau mungkin keluarkan dari blu-ray kalau di PS4 nah ada update misalnya ke versi 1.0.3 itu saya cukup tinggal download update-nya aja gitu update filenya ya update filenya misalnya filenya itu update-nya cuma 50 MB atau 100 MB lah ya misalnya update patch-nya gitu kalau di Yuzu itu nggak bisa kalian harus download ulang gitu ya gamenya misalnya personal 5s misalnya 10 giga. itu adalah untuk yang versi 1.0.0 gitu untuk versi 1.0.3 itu bisa mungkin 10 giga juga 10 giga lebih ya mungkin lebih 50mb atau 100mb dan kalian harus download ulang satu package itu gitu satu uh, game satu gamenya gitu atau mungkin kalau kalian ngedam gitu ngedam sendiri ya itu bakal jadi uh, Lumayan sih 10 giga kalian harus uh, buang 10 giga lagi gitu untuk uh, downloadnya mungkin kalau kalian download dan yang saya suka dari Yuzu itu kalian bisa pakai modenya itu kalian bisa matiin dan bisa kalian nyalain gitu sesuka hati kalian Nah berbeda dengan Ryujin X kalau Ryujin X kalau kalian udah masukin modenya itu tiba-tiba aktif gitu aktif dengan sendirinya walaupun ya bisa jadi keuntungan bisa jadi kerugian juga gitu kalau misalnya keuntungannya kalau memang kalian uh, cuman cuman pakai satu mod atau kalian memang pengen yang simpel gitu kerugiannya kalau misalnya kalian mau matiin modnya kalian harus hapus gitu kalian harus hapus modnya atau kalian harus pindahin dulu gitu modnya atau mungkin kalian ganti nama modnya biar nggak aktif gitu nah Terus kalau di Ryujin X menurut saya sih untuk settingnya masih kurang ya untuk Ryujin X settingnya masih belum lengkap dan ini saya bikin video podcast ini bulan uh, September tanggal 12 atau rilisnya uh, tanggal berapa gitu apa mungkin 2021 apakah tanggal berapa nggak tahu juga dan ya kalau dia Yuzu untuk settingannya lengkap gitu ya itu bisa langsung settingan uh, pakai settingan yang bisa dibilang ya lumayan lengkap gitu ya dengan grafik dengan anti aliasing dan sebagainya gitu dengan uh, duplikasinya dengan akurasi dan sebagainya ya pokoknya kurang lebih sama untuk yuzu ya dengan citra gitu dan walaupun settingannya nggak sekompleks uh, citra sih saya rasa saya rasa yuzu ini lebih lebih banyak deh settingannya tapi tetap sih makanya masih lebih banyak ps3 atau ps2 mungkin emulatornya ya untuk settingannya gitu dan untuk uh, ryujin x gitu ya untuk ryujin x ini Ya itu sih yang saya sayangin sih loadingnya lama banget gitu Ngebukanya lama banget Berbeda dengan Yuzu kalau Yuzu loadingnya cepet gitu kan Tapi gamenya nggak playable untuk Personal 5S ya Untuk Story of Season uh, Dua-duanya di Ryujin X dan Yuzu saya udah coba bisa Dan untuk Yuzu saya saranin kalian kalau misalnya mau main Story of Season Kalian main aja di Yuzu gitu Karena di Yuzu loadingnya lebih cepet dan FPSnya juga kayaknya lebih stabil gitu Dan yang saya harapin sih dari Ryujin X sih yang spikingnya nggak ada, loadingnya lebih cepat, ngebukanya lebih cepat gitu. Jadi ya. Yeah mungkin kalau kayak gitu ya bisa jadi lebih playable gitu dan sebenarnya sih yang namanya emulator eksperimental ya jangan berharap terlalu banyak sih ya kalau kalian memang pengen uh, benar-benar main gitu gamenya ya kalian beli aja konsol aslinya gitu daripada kalian misalnya build PC yang lebih ajib gitu misalnya pakai Threadripper gitu ya tapi kalau misalnya memang kalian pengen sekalian build PC yang benar-benar bagus gitu kalian beli aja Threadripper gitu Threadripper 3990X ya kalau nggak salah satu prosesornya aja harganya 25 kalau nggak salah 25 juta bukan 2 juta setengah ya 25 dan uh, motherboardnya enggak tahu itu mudah-mudahan tr4 ya kalau nggak salah tapi yang saya tahu sih ya, untuk emulator uh, yuzu dan Rio X ini lebih banyak menggunakan CPU daripada GPU jadi saya saranin kan pakai CPU yang bagus gitu mungkin terhadap Ripper atau mungkin A9 uh, 10900 90k atau apapun itulah gitu sih juga saya kurang hafal juga dan saya juga belum pernah uh, coba juga sih untuk uh, pakai gitu apakah bagus atau enggak sih untuk di Ryujin X gitu atau atau di aplikasi yang CPU demanding gitu kayak misalnya mungkin emulator PS3 Emulator Yuzu, Reuji X dan sebagainya gitu. Dari ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Jadi nggak ada yang terbaik, nggak ada yang uh, lebih bagus gitu ya. Eh. Intinya cuma ada perbedaan doang antara Reuji X dan Yuzu gitu. Di satu sisi settingnya lengkap gitu Yuzu loadingnya cepet gitu, tapi di satu sisi juga untuk yang Reuji X di sini bisa eh uh, install patch, bisa install yang sebagainya gitu, dan dan Ryujin X kayaknya sih untuk gamenya lebih lengkap ya, untuk yang playablenya cuman masih belum bisa 100% playable karena masih ada spikingnya gitu, berbeda dengan Yuzu, dan jujur sih saya kayaknya lebih prefer ke Yuzu karena Yuzu itu stabil, cepat juga gitu ya loadingnya berbeda dengan Ryujin X, mungkin di update selanjutnya mungkin Ryujin X atau Yuzu mungkin nanti akan lebih cepat gitu untuk Ngebuka gamenya untuk loadingnya gitu Dan ya mungkin performanya juga nanti akan uh, Ditingkatin lah mungkin untuk kedua emulator itu Dan mungkin kalau kalian tanya Berapa lama gitu untuk emulator Nintendo Switch Sama bener-bener playable Saya prediksi sih karena Nintendo Switch enggak terlalu uh, berat deh untuk hardware-nya Di Android pun katanya udah ada gitu Saya prediksi mungkin sekitar satu atau dua tahun lagi mungkin Dengan uh, perkembangan Teknologi ya, prosesor yang baru, GPU yang baru gitu ya, mungkin nanti bakal lebih playable Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk video podcastnya Video podcast ini hanya sebagai opini saya aja, 100% opini saya Tidak berniat untuk menggurui atau ngasih tahu atau dan sebagainya Ini hanya opini pendapat saya aja Dan kalau kalian mau memberikan pendapat kalian juga silahkan komen di komentar di bawah gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang untuk podcastnya Dan terima kasih yang sudah mendengarkan Dan sampai jumpa di video podcast berikutnya